ada amalan-amalan yang Allah yang dikasih sama ulama supaya cepat dapat ah anak ada banyak amalannya saya sebutin beberapa aja deh diantaranya diantara yang paling mujarab saya udah ngasih ke beberapa orang ya mujarab dan itu berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa orang yang dapat anak dikasih amalan ini. Nah, ini amalan saya dapat dari sahib saya, Ali al Saya Sayyid Ali al Hinduan, Dia dapat dari Abib Ahmad bin Hussein. Seggaf, bangil. Muridnya Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Apa baca apa? Baca firman Allah Ta'ala. Rabbi la fardan wa anta khairul warizin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul Warisin, beb, gak apal beb, buka di Google langsung ketemu. Itu ayat, ayat tapi isinya doa. Kapan bacanya? Sebelum subuh. Nah, makanya kalau yang gak sholat subuh ya udah lewat, masalah, malah bakal dapet niamalan. Bacanya sebelum subuh. subuh. Sebelum azan subuh lebih bagus. Sesudah azan subuh, sebelum sholat subuh juga bagus. Berapa kali bacanya? 41 kali. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul. Ini adalah mujarab. mujarab. Ini amalan mujarab. Banyak yang mengamalkan ini dan Alhamdulillah Allah berikan rejeki anak. Mudah-mudahan insyaAllah berkatnya sahibul magam, berkat imam haddad yang belum dapat duria Allah kasih duria insyaAllah. Yang sudah dapat duria Allah jadikan duriatnya usalihin dan usalihat. Amin ya rabbal. Alaminah. Tapi kalau Habib Salim bin Hafid, kakeknya Habib Umar, al-Habib Umar itu al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Salim bin Hafid dikubur di Meshta eh? di Meshta. dekat kota Tarim. Beliau sahib kitab Minhajul Ilah. Al-Habib Salim bin Hafid. Beliau bilang ada tiga ayat kata Habib Salim bin Hafid. Kalau kita amalin secara urut, sering-sering dibaca tiga ayat ini, Insya Allah yang belum punya anak kalau kasih anak, tiga ayat. Kata Al Habib Salim bin Hafidz, "Dalam kitab Nyaminatul Ilah ada tiga ayat. Kalau diamalin secara rutin, insyaallah Allah kasih anak. Saya sudah ngamalin sendiri," kata beliau. "Adalah mujarab. Saya sudah ngamalin sendiri dan akhirnya alhamdulillah Allah kasih dzuriyat, Allah kasih keturunan. Dan keturunan beliau orang-orang saleh, Saudara. Orang-orang saleh alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tiga ayat tersebut? Yang pertama," tiga ayat tersebut yang pertama Al-Imran ayat 38 makanya bau pulpen nyatet yang nyatet beruntung nih yang pertama Al-Imran ayat 38 rabbi hablimin rabbi itu ayatnya memang isinya doa buat minta anak Ali Imran ayat 38. Kemudian ayat yang kedua ini dibaca secara berulang-ulang secara urut. Baca setiap abis salat yang enggak punya anak, baca kalau tahajud. Diulang-ulang aja sambil dihayati arti daripada eh, arti daripada ayat tersebut. Ayatnya ini, ini isinya doa supaya minta keturu, keturunan. Yang kedua, Rabbil ladzarni fardan wa anta khairul waritsin yang tadi itu, ayat surat Al-Anbiya ayat 89 surat Al-Anbiya ayat 89 rabbi la tazerni wa anta khairul warithin kemudian yang ketiga al-furqan ayat 74 apa al-furqan ini sering kita baca Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrat a'yun waja'alna lilmutaqina Nah, ini kita sering baca nih. Ini ayat yang ketiga. Nah, tiga ayat ini kalau kita baca secara rutin, Rabbihablimiladunkaduriyatantayiba inakasamiudua. Kemudian yang kedua, Rabbilatadarnifardanwantaqirulwarizin. Kemudian Rabbanahablanaminazuajinauduriyatinaqurtaayunojaalmuttaqinaimama. Pokoknya sering-sering dibaca. Diselipin aja dalam doa kita ketika kita doa diselipin. Karena ini ayat-ayat ini artinya doa. Kalau dibaca secara rutin, kata Al Habib Salim bin Hafiyu, kakeknya saya. Al Habib alhamdulillah dalam kitabnya minhatul ilah maka Insyaallah Allah kasih anak-anak durriyah amin ya rabbal alamin terakhir satu lagi saya kasih tiga amalan nih sekaligus bonus nih buat yang hadir malam nah, buat yang tidak hadir juga dikasih mudah-mudahan bermanfaat Insyaallah nah, ini yang terakhir ini bisa dibarangin sama tadi robila tazarni kalau lebih lebih nambah bagus yang penting istiqamah yang penting istiqah baik suaminya atau istrinya baik suaminya atau istrinya yang baca dua-duanya usahain istikamah. Ayat ketiga dari amalan Al Habib Al Arif Bill Abu Bakar bin Abdul Al Habshi ya dalam kitabnya bisana dihi la kitab Khazinatul Asrar bahwasanya man qara al Fatihah 40 kali antara sunnah subuh dan fardhu muddat 40 yuman mutawaliyah ruziq waladan dzakaron wa in kana aqiman ini lebih dahsyat lagi nih perhatikan baik-baik siapa yang baca fatihah 41 kali tapi bacanya yang benar jangan belebak-belebak bacanya ayat dipotong-potong bacanya yang betul karena Al-Qur'an -Qur, Al bacanya salah dosa baca fatihah 41 kali kapan? antara sholat sunnah subuh dengan sholat farduh subuh jadi habis sholat sunnah subuh dua rakaat kemudian sholat, baca amalan ini baru sholat fardu ya. antara sholat sunnah subuh dengan sholat fardu subuh 40 kali 41 kali sampai kapan bacanya 40 hari berturut-turut 40 hari berturut-turut fatihah 41 kali antara sholat sunnah subuh dengan sholat subuh 40 hari berturut-turut ruziqa wala dan dakaran Allah kasih anak laki disebutnya lah laki ruziqa waladan daqaran insyaallah dengan izin Allah Allah kasih anak laki Wa wain kana akiman di sini katanya walaupun dimandul. mandul udah difonis mandul lagi dokter bilang di mandul nih diamalin ini tapi ngamalinya dengan bener dengan hati yang hadir dengan penuh tawakal kepada Allah diamalin dengan benar insyaallah walaupun divonis mandul dapat anak laki saudara benar-benar Mudah yang belum dapat anak Allah kasih anak insyaallah amin amin